Hai guys assalamualaikum salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat Oh mungkin yang saat ini lagi trending topik adalah pantai para Parayangan Jember memakan korban jiwa dimana di akun YouTube saya dan akun tiktok saya ribuan netizen men komentar saya maupun DM saya untuk membahas tentang pantai Parayangan yang ada di Jember beberapa lalu memakan korban jiwa. Oke, di sini kan eh, saya dituntut oleh netizen saya untuk membongkar, mengupas tentang fenomena di mana beberapa korban jiwa tewas di Pantai Parayangan di Jember Jawa Timur. Di mana saya, konten-konten saya kan lebih banyak di pantai selatan ya buat teman-teman. Jadi saya sering traveling explore, bahkan saya sering, hobi saya memang ke laut teman-teman, terutama pantai selatan. Hanya saja kok bisa sih eh, sebanyak itu korban jiwanya, karena faktor apa, human error atau karena faktor mistis teman-teman. Oke di sini saya akan kupas, saya akan bongkar faktor apa penyebabnya apa. Pastikan ada sebab akibat ya teman-teman. Kok eh, beberapa orang tewas di pantai Parayangan Jember. Ini faktornya apa gitu loh? Lah saya tidak mengikuti kabarnya atau beritanya, cuman baru-baru ini tadi malam ya memang banyak sih netizen-netizen yang uh, mendm saya atau mentek saya untuk membahas untuk mengunggah konten tentang Parayangan Jember atau pantai selatan Parayangan di Jember Jawa Timur Oke pak teman-teman uh, saya sudah menganalisa secara Metafisika dalam artian eh, Berdasarkan penerawangan Saya teman-teman Jadi yang saya lihat eh, Ada dua faktor Penyebab Terjadinya Orang-orang eh, tersebut Termakan oleh ombak Besar yang ada di parayangan Pantai Selatan di Jawa Timur Teman-teman Lah hum uman error pertama teman-teman yang saya lihat. Kenapa? Jadi mereka yang saya lihat ya semacam menantang maut ya. Jadi mereka saya lihat secara penerawangan saya, secara dimensi saya mereka memang kayak semacam melakukan ritual mistis ya. ya selain ritual mistis mereka juga eh, semacam ritual pernapasan teman-teman. Dan di situ mereka agak tengah memang, bukan di pinggir ya. Mereka memang agak mendekati laut atau mendekati air tersebut. Dan ini kan termasuk human error dalam artian dia menantang maut atau menantang alam. Jadi di sini adalah kesalahan faktor manusianya itu sendiri. Gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua karena faktor niat Jadi yang saya lihat buat teman-teman Orang-orang yang menjadi korban di pantai selatan Parayangan Jember Jawa Timur Mereka memang niatnya ada niat Ya yang mungkin buat saya sih nggak baik ya teman-teman Menyebabkan hal seperti itu jadi di sini yang saya analisa karena ada dua faktor. Jadi yang faktor pertama adalah faktor human error dalam artian memang kesalahan manusia itu sendiri. Kenapa sih kok nengah-nengah gitu loh? Sedangkan kan namanya ombak kan tidak bisa di apa ya diprediksi gitu loh namanya ombak bisa kecil bisa besar ya mungkin apasnya ya teman-teman ya lah terus karena faktor eh, niat jadi niatnya memang ya sikap perlu saya jelaskan di sini mungkin paham dari bahasa saya dan di situ memang pantai selatan memang kan ya terkenal angker, terkenal sakra jadi tidak bisa dibuat main-main itu dari segi mistisnya terus dari segi sainnya memang e, ombak di pantai selatan ya memang agak gede agak kenceng gitu loh teman-teman ya semoga e, tentang kejadian e, di parara yang apa saya susah, susah ngomongnya saya agak sakit teman-teman jadi suara saya agak serak terus memang kondisi saya saat ini memang lagi sakit ya mungkin karena pancaroba ya ya moga-moga nggak -moga kena omikron <laughs> jadi gini teman-teman kita khususnya pantai selatan ya karena saya memang sangat berpengalaman traveling explore di pantai selatan jadi saya paham betul tentang pantai selatan Bahkan mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Pulau Bali pun sudah semua saya jajakin semua teman-teman Jadi saya paham betul tentang karakteristik Pantai Selatan Nah Di Pantai Selatan eh, yang pertama dari segi sains, eh, dari segi logika saja memang Ombaknya juga besar, ombaknya juga membahayakan, jadi tidak bisa buat main-main teman-teman. Terus faktor yang kedua dari sisi mistis, ya tahu sendiri kan pantai selatan memang terkenal mistis, ya mungkin legendanya bukan legenda ya, uh, kalau ya Bu gusti kanjeng Bunda ratu kidul, nyai roro kidul, ratu emas nyi blorong, semuanya mereka sehingga sananya keratonnya ada di pantai selatan jadi jelas nuansa mistis nuansa sakral nuansa magis dan gaib sangat melekat dan sangat kental sekali di pantai selatan gitu loh jadi buat temen-temen boleh saja kalian melakukan ritual ritual ritual atau kalian melakukan pembersihan diri kalian melakukan buka aura kalian melakukan apa uh, apa ritual-ritual pelunturan balak sengkolo atau ruatan atau hanya sebatas liburan, cuman di situ kan kalian ya tetap harus hati-hati gitu loh, karena alam kan nggak bisa diprediksi gitu loh, alam sendiri tidak stabil untuk saat ini, bahkan sampai uh, detik ini saya sakit Ya karena memang cuacanya uh, sekarang ini kan lagi pancaroba ya teman-teman ya Jadi membuat uh, kondisi badan saya uh, agak drop ya Ya memang karena aku kecapean terus kurang tidur karena aktivitasku banyak ya Ini dari diri saya karena alam sekarang ini lagi kacau banget Apalagi lautan gitu loh tetap harus berhati-hati walaupun tujuan kalian hanya berwisata, tujuan kalian hanya liburan tetap kalian harus berhati-hati ya teman-teman gitu loh. Dan jangan lupa berdoa. Kalau kalian ke Pantai Selatan, kalian harus memiliki niat yang baik, harus niat yang benar gitu loh. Jangan ada niat-niat jelek, jangan ada niat-niat yang enggak-enggak lah karena di pantai selatan itu suci sakral masih lekat dengan nuansa mistis jadi nggak bisa dibuat main-main teman-teman gitu loh nggak bisa dibuat celup ya oleh wong jawa itu ngarani celup tak wong jawa itu ngarani apa ya Lek wong jawa itu ngarani Gak duwe adab, gak duit toto kromo, gitu loh ya. Paham ya, bisa dipahami buat teman-teman di sini. Cuman di sini bagi korban, di Parayangan, Jember, Pantai Selatan Jawa Timur, ya saya doakan semoga arwahnya diterima oleh sang kuasa. Terus, anggota-anggota eh, keluarganya sendiri juga diberikan ketabahan diberikan kesabaran dan keikhlasan atas kejadian eh, berdarah ya kejadian kecelakaan bukan kecelakaan ya musibah ya buat teman-teman musibah di pantai parayangan jember jawa timur teman-teman las nasi sudah menjadi pupur mau gimana lagi teman-teman cuman insya Allah saya hari jum... Ya kalau gak salah ya Insya Allah hari Jumat Kliwon nanti saya ke pantai selatan Teman-teman ya doakan saja Tidak terjadi apa-apa Doakan saja Saya selamat sampai tujuan Dari berangkat Sampai pulang kembali Semoga Selamat sampai tujuan Dan selamat sampai pulang Kembali karena saya memang ada Acara ritual eh, Pasien saya ya jadi saya memang ada ritual khusus pada malam Jumat Kliwon e, Jumat ini ya Hari Jumat depan ini saya memang mau e, mendatangi Pantai Selatan Jumat tidak perlu saya sebutkan di Pantai Selatan mana teman-teman Yang jelas saya minta doanya buat teman-teman Supaya saya diberikan kelancaran Kemudahan tidak ada halangan apapun Oke, gitu aja buat teman-teman tentang pembahasan e, korban atau musibah parayangan Jember, Pantai Selatan, Jawa Timur, Indonesia. E, semoga ini menjadi hikmah. Oke, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa ya subscribe ya, jangan lupa komen. Oke, gitu aja salam dari saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat mohon maaf aku lagi gak enak badan aku lagi sakit kondisiku saat ini lagi gak enak jadi mohon maaf saya bikin konten kayak gak profesional banget gitu oke salam ratu bidadari